Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Maman AJ Channel. Tubos. Terima kasih masih menyaksikan Maman AJ Channel. Kali ini admin akan share ke teman-teman semua cara spray herbisida pada tanaman cabe. Sahabat tani Nusantara, dimanapun Anda berada, perlu diperhatikan: menypray rumput pada tanaman cabe jangan menggunakan herbisida sistemik, ya. Gunakan herbisida kontak yang bahan aktif, misalkan yang menggunakan bahan aktif para kuat, ya contohnya geramaxon atau yang lainnya ya yang kontak karena kalau menggunakan sistemik khawatir terkena daun ataupun akar ya. kalau kita menggunakan herbisida kontak insyaallah aman ya untuk tanaman kita kalaupun ada yang terpercik kita tinggal petik saja Waktu kita spray Atau nyemprot Oke seperti ini Contoh yang sudah bisa Disemprot ya Di area tanaman Sudah dibersihkan Seperti ini Ya perhatikan Di batang dan akar cabe Sudah Admin bersihkan menggunakan tangan saja ya. ya Admin sarankan jangan terlalu tinggi ya rumputnya ya Maksimal 5 cm lah ya Supaya tidak terkena cabe Untuk dosisnya admin gunakan 100 ml ya terserah teman-teman mau menggunakan berapa 50, 80, 60 ya sebaiknya di bawah 100 ya oh ya, dalam kegiatan penyemprotan ini usahakan tidak hujan setelah penyeprayan selama kurang lebih 6 jam ya jadi dalam kondisi cuaca cerah untuk kita melakukan penyeprayan gunakan ini ya untuk pelindungnya ini contoh saja boleh menggunakan yang lain ya oke teman-teman mau -teman. menyaksikan